Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semuanya pecinta musik jika kalian bisa bermain musik dan tidak bisa membuat lagu di video kali ini saya membuat sebuah syair dan lirik untuk bisa kalian aransemen sendiri gratis jika ada yang mau mengaransi dan kalian hanya Mencantumkan nama Sumber dari video ini Dan penciptanya siapa itu saja Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba untuk mengalas lagu ini Dan ku coba Untuk berhenti Karena engkau Terus berlari menjauh dari hidupku ini Kau sungguh kini tak peduli Dan kau sungguh tak pernah peduli Dan biarkanlah aku sendiri Seperti waktu dahulu tanpa adanya dirimu Tanpa ada cinta lagi Meski sulit untuk ku jalani Tak mudah untuk ku lalui Tanpa adanya dirimu Tanpa ada cinta lagi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 Tanva da cinta lagi